Hani kita bosannya takut-takut jadi sikit lagi menarat mari ke tempat-tempat kita dan sebagainya. Takut ada orang mari duk mikir seri pahab di segi amal ibadat tina jatah warga tubak ga ni jadi boleh berlaku. Allah ni cerah lah tu dah teruk sampai setara tu tu tak ada kira mana tu agama tu. Nah, agama tak ada de kira kon mana dengan orang pasal mikir Matang habis hujan naik ke langit Gitu lah Jadi Nak no ayat katanya Bahasa Arab ni Allah Ta'ala pilih Sebagai Al-Quran Perkataannya Lepas tu zamih dahulu Bahasa ke apa? Bahasa Hebrew Yang Allah Ta'ala buat turun Kitab Taurah Kepada Nabi Musa Dengan bahasa yang ada Pada Zamih itu. Iaitunya Kelum kaum Bani Israel Anak Nabi Yaakub Anak cucu daripada Nabi Ibrahim. Turung, turung, turung, turung. Allah Ta'ala pilih satu kitab yang Allah bagi kepada Nabi Musa AS. Untuk baca kepada kaum dia. Namanya kitab At-Tawrah. Mari pula di zamir Nabi Dawud AS. Turungnya kitab Az-Zabur. Az-Zabur, Wallahualam. Hak ni saya tak tahu katanya bahasa apa Pernama. Mari pula Injil. Al-Injil turung kepada Nabi Isa pun dalam bahasa yang saki-baki daripada bahasa Bani Israel tu. Nak ayat satunya Allah Taala pilih di kalangan Bani Israel ni banyak-banyak benar-benar yang gligo-gligo terutamanya kitak-kitak dan sebagainya ajaran-ajaran ugamu, banyak dalam ugamu dia.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 كذلك نس كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الآليم فيأتيهم بغضته وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن مذرون أفبعذابنا يستعجلون فَرَأَيْتَ إِذْ مَتَعْنَا هُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يَعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ Zikra wa ma kunna Zalimin Ayat 107, 109 Petujuh Sapa-sapa 209 Suratul syuara Duk tengah-tengah Ayat hubungnya dengan Al-Quranul Karim Yang Allah Ta'ala firman Ayat belum pada ini Iaitunya Allah Teru Masuknya Quran Dada di dalam hati Nabi S.A.W Sebagai menjadi seorang pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Patut Quran ni bilisanin arabiyyin mubin. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Ni ser fasih bahasa Arab ni iaitu nya iaitu nya bahasa Quranlah. Nah bahasa Quran iaitu bahasa yang Allah Taala pilih untuk jadikan sebagai bahasa umat Islam seluruh dunia nah kita pun kelokong mananya terlibat dengan bahasa Arab ni boleh katakan harian kita semaya kita zikir kita doa kita dan kebanyakkan apa amalan-amalan yang kita buat ni bahasa Arab belaka kalau kita buat solat katanya nyah boleh ke kita kita apa plain buat jadi bahasa lain nak jadi nak jadi lebih khusyuk plain jadi bahasa kita eh. nah, Ini pernah berlaku di zaman apa ni Sejarah Mustafa Kamal at dulu Dia Suruh Berhormat Semayir Dalam bahasa Turki Sebab apa? Dia katanya Tak mesti semayir dengan bahasa Arab Orang Arab Gerti Arab Orang Turki tak gerti Arab Sebab apa Semayir dengan bahasa Tur Tak gerti Arab Semayir Baca dengan Bahasa Arab Sedangkan semayir ni nak ui khusyuk Sebab tu kalau siapa dia buka dari Youtube, nah boleh tengok lagi, bear dengan bahasa Turki. Siapakah hari ini dia ada lagi, bear dengan bahasa Turki. Ha, ini kita berasa pelak. Sedangkan seluruh dunia ni bear, semayah, semua dengan bahasa Arab belakang. Kalau kita kira pasal hukum-hukum lah. Kalau dia bear tu Allah alam lah. Cira'an tak boleh. Tak, tapi... Saya tak tahu katanya hukum bear dengan bahasa lain pada bahasa Arab itu boleh hidup. Cakap ni tak boleh. Tapi soh tak soh tu Allah Alam. Tapi semayah selain daripada bahasa Arab, tak soh. Kita nak gi katanya, misal Arab. Kita masuk dalam semayah, duduk diri sebentar. Allah Maha Besar. Lepas tu, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Lebih khosyuk dan lebih tenai sebab sebab kita punya bahasa yang kita Kecik. Tapi Allah tak ada dia tak izin macam tu. Sebab dalam amat ibadat kita ni, terutamanya semayah kena baca dengan bahasa arah saya. Iaitunya kena baca kera'i Tak boleh diterjemur. Lepas tu timurnya zaman zaman sekarang ni, iaitunya, klum, orang Islam je kok. Tapi timur ke Amerika. Semayah dengan bahasa putih. Lepas tu terjemur. Ini pelik-pelik. Dia semayah, mulai. Duk dia tak ada apa ni timi tino Makmung jatah. Ha. Kelubung tak ada kelubung mana Ali. Biasa-biasa pakat Hamada. Duk dia sebetul. Allah is the greatest. Ha, Allahu akbar lah. Lepas tu dia terjemuh. Allahu akbar. Lepas tu baca bismillah. Terjemuh dengan bahasa putih, terjemuh apa ni baca dengan bahasa Arab. Alam, Wallahualam, ini maksud dia macam mana dia semayal lagu tu Lepas glewing habis Tino naik dia di TMA, makmung jatuh, tino dah lesah tu lah Dah lebaris tu lah Sebab dia pergi katanya, israk, seri-seri pub Petcai petging, tau tiamkan Sebab tu jadi macam tu Kita bosan, takut-takut, jadi sikit lagi Menarak mari ke tempat-tempat kita dan sebagainya Takut ada orang yang mahu hidup memikir Seri Pab Di segi amat ibadat Tidak, jatuh wak, tu, wak, ni Jadi boleh belakang Allah ni, cair, tu Dia teruk sampai setara tu tu, Tak ada dikira mana, ratu ugamu, tu agama tu Nah, Agama tak ada dikira, kong mana ratu. Nga orang, -orang pasang, mikir Matang habis Ujian naik langit, langit Gitu lah, jadi Nak ajak katanya, bahasa Arab ni Allah ta'ala pilih sebagai al qurannya nya Perkataannya Lepas tu zamih dahulu Bahasa ke apa? Bahasa Hebrew Yang Allah Ta'ala buat turun Kitab Taurah kepada Nabi Musa Dengan bahasa yang ada pada zaman itu Iaitunya Kelum Kaum Bani Isra'il, Anak Nabi Yaakub Anak cucu daripada Nabi Ibrahim Turun, turun, turun Allah Ta'ala pilih Satu kitab Yang Allah bagi kepada Nabi Musa AS Untuk baca kepada kaum dia Namanya kitab Al-Tawrah Mari pula di zaman Nabi Dawud Al-Islam Turungnya kitab Az-Zabur Az-Zabur, Wallahualam Hak ni saya tak tahu katanya Bahasa apa nama Mari pula Injil Al-Injil turung kepada Nabi Isa Dalam bahasa yang saki-baki Daripada bahasa Bani Israel tu Nampaknya katanya Allah Ta'ala pilih di kalangan Bani Israel ni Banyak-banyak Benar-benar yang geligar-geligar, terutamanya kitab-kitab dan sebagainya, ajarah-ajarah ugamu, banyak dalam ugamu dia, dalam kelompok-puk dia. Tapi Allah Ta'ala pilih, bahasa Arab, dan latih Nabi yang teragung sekali, iaitu Nabi Muhammad SAW, orang Arab. lah Bani Israel, maknanya orang Yahudi ni, yang tak kena benar, yang beci kepada Nabi Muhammad, beci kepada Kera'i, ...dan beci kepada Islam. Sebab sebab apa tu? Pucuhnya. Hasadan min indi anfusihim. Sebab deki. Deki. Apa-apa gilatik Nabi Muhammad ni orang arak. Dia buka... ...sepupu-pupu oh, yeah, kalau kita kecek mudah-mudah. Buka warih dia. Orang arak ni. Nah, itulah. Buat jadi denir. Allah raya lagi. Dan sesungguhnya Al-Quran itu... Tersebut juga perihalnya dan sebahagian dari pengajaranya-pengajaranya di dalam kitab-kitab agama orang-orang yang telah lalu. Hani kita pun tahu belakang. Ha Kro'eh, Ha Nabi, Ha Ugamu yang Allah Ta'ala akan pilih. Tersebutnya di dalam kitab-kitab dahulu. Nabi-Nabi dahulu biasa sebut. Katanya, Nabi hak sultai yang akan lahirnya lahir di di Mekah. Hidup dia lagu tu lagu tu lagu tu soso -so disebut di dalam kitab-kitab dahulu. Siapa yang tahu ni? Orang ahli kitab. Sebab tu Allah Taala panggil dalam quran ya ahlul kitab. Hey, orang-orang ahli kitab. Sebab hidup dia tu dok hari-hari dengan kita. Kita bukan nangsa, tamadah dah. Eh? Duduk dengan Taurah, Injil. Ngapa ingat mulut kerang-gerang-gerang-gerang. Tapi timbulnya di kalangan kelompok-pok dia sendiri. Buat sabdeki dan tak kena buat apa tu hadok-girayak. Orang okay, yang nak masyur sekali, mulia sekali di kalangan semua manusia ni, bukan dari kalangan pok dia. Tapi akan timbulnya di kalangan Arab. Itulah tu hay di dalam qura'a yuharrifunal kalima amma wadi'ih mereka itu khainah isi yang ada di dalam kitab-kitab -pok dia gi duk tulis dengan benda lain hak asal hak original ...atau hak dangdem tu mereka itu khainah khainah khainah khainah gi duk tulis benda lain nak jadi kon anak cucu cicit cocok gi baca tak senu ninlah Allah Taala duk buka rahsia orang-orang zaman dahulu, iaitu ahli kitab. Haa, tu. Tu harayak, siapa panggil ahli kitab ni, beberapa, tepat di dalam Quran. Sehingga tu harayak, panggil, Ya ahli kitab, La taglu fi dinikum. Hey ahli kitab, jangan kamu telah di dalam agama kamu. Telah dalam agama ni, ya tak boleh. Supaya kita juga. Walaupun tu harayak di dalam Quran, ahli kitab, tapi kita orang Islam pun, Tak takleh terajuk di dalam agama terajuk terajuk dia panggil sutum doah uh di dalam Tak takleh semua tiat-tiat karang jadi naoya katanya orang zaman dahulu ya reti ya tahu katanya hakikat yang sebenar macam mana hak Quran ni disebut di dalam kitab mereka sebahagia daripadanya iaitu nya orang apa ni duduk ataupun hidup sekali di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni anak orang Yahudi. Yogyakarta Injil kitab Taurat. Sampaka Allah Taala buka pintu hati dia masuk Islam. Dialah sendiri royak kepada Nabi so so so so katanya dia ni jadi tok guru besar di dalam agama Yahudi. Dia duk tengok-tengok tengok dalam kitab Taurat apabila dia mari ngapal Al-Quran. Hak nabi dia ajar kepada dia dia boleh tiap selalu nah di antara Taurat dengan Al Quran. Ya gayak. Dalam Taurah Hak tak kenonya gatu gatu gatu gatu tapi bukan arti semua tak keno. Ke bangsuan họ tak keno. Alhamdulillah ning tersebut di dalam tafsir, mana-mana tafsir pun gayak ayat ni ni adalah sebutnya nama Abdullah bin Salam. Allah rayaqsa lagi. Tak ada sebut nama Abdullah bin Salam. Dalam suratul qasas. Nanti tengok kita akan ngaji sikit lagi. Lepas pada surah ni. Surah an Naml Lepas pada ni. patut suratul qasas. Yang Allah ta'ala sifatkan Abdullah bin Salam. Adalah orang yang mempunyai dua kebaikan. Kebaikan masa dia duduk di dalam agama Yahudi dia. Lepas tu apabila dia masuk Islam. Masya Allah. Dia boleh sebar banyak. Benar-benar. Kalau ada di dalam Yahudi dia ya reti, dia faham tu, dia rakyat dia chijeng sso. Gapo reti. Hak aku duduk di dalam Yahudi dulu, ni aku nak wayak kepada kamu rahsia so so so setelah yang masuk Islam. Nota kaki dalam pimpinan Ar-Rahman 1 2 3 3. Ahli-ahli agama dari kalangan kaum Yahudi sedia mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Quran. Yang diwahyikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Mereka mengetahuinya melalui kitab-kitab agama mereka. Bahkan ada di antaranya yang telah memeluk Islam seperti Abdullah bin Salam dan lain-lainnya. Ini Abdullah bin Salam. Ada lagi disebut di dalam tafsir juga iaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dia asalnya daripada Klum, Oge, Hock, Semua, Hapi. Salman ni. Budak muda dijual, dijual, dijual. Diri dia sendiri ni, orang jual. Setelah dia tubik daripada umum dia, dia duduk perhati, orang duduk dalam gereja, dia duduk jenguk pada, eh, duduk baca apa namulah, duduk suat mon, so, so, so. Dia berasa, berasa, apa ni? Suncai. Orang dia duduk, duduk, duduk suat mon. Tiba-tiba, daripada hari tu lah, dia tubik, dia keluar daripada umum dia, Orang pun ambil dia, jual, jual, jual, daripada negeri tu, tepat tu, tepat tu, tepat ni. Akhir sekali, orang nak enam kepada dia. Mung kena di suatu lembah, satu tempat yang ada banyak pokok-pokok tamah, iaitu yang di Madinah. Dia tak kenal lagi Madinah, tapi padri ataupun nak buat, kaya kepada dia, di hak mung duduk dengar dalam gereja, Sejak daripada lama-lama, lah -lama, bertahun-tahun, Salman Tubek daripada umum dia, kena jual, kena buat hamba kepada orang. Apabila dia safar di Madinah, dengan orang naik kepada dia, ilmu dia tu sertanya adada. Perintahan ilmu dia, Ha Nabi ni, apabila dia safar di Madinah, dia pun kena jadi hamba orang juga. Naik pokok tamah. Duk di atas pokok tamah, situlah. <tuh> Nabi SAW, jalan mari di bawah pokok tamar Nabi duduk kecek dengan sahabat Salman, dia duduk atas pokok tamar tu, dia duduk dengar tengok pak ya Allah, orang ni ni lah Nabi ni lah Nabi, sebab apa? sebab dia dengar perkataan, eh tu Nabi tak ada tengok lagi dia, dia duduk atas pokok tamar tapi dia turun mari pak, Masya Allah cepat-cepat, dia -cepat, dakak Nabi Dakak Nabi serta wayak selalu saya Salman saya yakin dah nini adalah seorang nabi yang saya dengar daripada kitab Injil orang-orang Kristian duk baca di dalam gereja ni hari ni dia boleh jumpa dengan nabi masuk Islam situ selalu dah Salman alhamdulillah sebab tu dalam tafsir wayak kisah dua dalam ayat 197 dalam surah asy-syu'ara ni dua orang bukan samkan, iaitu nya Abdullah bin Salam dan Salman Al Farisi. Nah, saya baca ayat panjang sat ni. Tak ada egak dah dengan masa. Insya-Allah kita sambung semula walau nazzalna ala ba'dil a'jamin. Patu seterusnya dalam ayat-ayat selah pada ni. Wassallahu wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.